udah sesuai aplikasi ya bu, uh, pesanannya oh, sudah sesuai okay. aplikasi? Oh ya, uh, ini banyak ini banyak sekali bu. Ah <laughs> nggak apa-apa, ambil aja semuanya. Iya <laughs> bu, terima kasih bu, alhamdulillah. Sama -sama. Ra, Clara, iya ma, udahan dulu berjemurnya ya, iya ya, ya bu, ma, kita masuk dulu. Asyik makan-makan. <laughs> Jadi tugas kalian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 Tiap hari hmm. habis berjemur, main sama bani terus. Hmm. Kalau di sekolah kan, hmm. bisa menggambar sama guru. <tis> terus, bisa jajan roti coklat di kantin. Hmm. Ya Allah, <tis> makanan melura. Hmm. Nusa, bosen ya? Hmm? Iya, Uma. Nusa gak sabar, hmm? pengen belajar di sekolah lagi. Oh. Kangen sama teman-teman. <tis> sabar, sayang. Kan gak cuma Nusa sama Rara aja yang harus belajar di rumah, semuanya juga kena lockdown. Laut daun emang makan siangnya pakai lauk itu mah, Bukan lauk daun sayang, lockdown atau dikunci.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 Sedangkan di luar sana masih banyak yang nasibnya tidak uh, seberuntung panas. kita. Mau nggak mau harus bekerja keluar rumah oh, gitu demi ya. menafkahi keluarganya. Sampai-sampai ya. ya. nyawa pun jadi taruhannya. Uh -huh. Nyawa jadi taruhannya? Hmm. Hmm. Hmm. Mereka bisa kena virus dong. Iya. Makanya kita harus selalu berdoa Supaya Allah memberikan kita kesehatan mm -hmm. Dan semoga wabah ini segera berakhir Amin Jadi kalian bisa bermain dan belajar di sekolah lagi Ya Iya <laughs> Maafin kita ya Uma. Iya saya Bisa janji untuk bisa lebih bersyukur dan bersabar lagi mm -hmm. Rara mau di lauk daun aja Rara janji Enggak ngerengek minta keluar rumah dulu. Iya. <tios> yeah. Iya yeah, sayang. Yuk, makan dulu. <privites> -h -h -h -h <tios> bani mau kemana? Iya yeah. ya, mau ke sini. Enggak boleh. Eh. Kan lagi dilaknat. Ah, kan usaha punya ide, rak. Hah? Ide apa? Kan sini sini. Kan usaha bani... kasih tahu. Apa sih? Jadi nanti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 Ya Allah, terima kasih Ya Allah. Alhamdulillah. <tiva> Alhamdulillah, Kak. Berhasil Alhamdulillah. kita. <tiva> iya kan, kita berhasil. Tas dulu tas. <tiva> <tivida> Hah? <tivida> <tivida> <tivida> <tivida> Akhirnya, misalnya, -ra. kalian pada ngapain? Udah pada sholat belum? Hmm? Belum umah. HP umahku ada di sini. Um, hmm? uh, itu. Ayo, ada yang bisa jelasin ke umah nggak? Siapa yang semalam nonton ini? Um. Hmm? Hmm? Hmm. Ah? Hmm? hmm, Maaf Uma karena hari ini libur. Semalam kita nonton Iy It, kok bisa gitu? ngerti <tun> <tun> <Loh, akbar. tun> <tun> <tun> Kan tidur, Nusa dikejar monster hitam, Iuhi. tangannya besar Iuhi. banget, hmm. ih ih, Pasti kak Nusa semalem baca doa, hmm? terus nggak wudu kan. Hmm, hmm. kayaknya mimpi buruk, hmm? rara dong, mimpinya seru dong. Hmm. Iya, iya. Nggak seru kayak Kanusa. Nusa. <tuh> hmm. Alhamdulillah <tuk> kalau mimpi baik itu datangnya dari Allah Ra. Hmm gitu ya Uma. Dan mimpi buruk itu sebaiknya tidak diceritakan Nusa ya. Lo, kok gak boleh, uh, boleh diceritain? Emangnya kenapa ma? Kenapa gak boleh diceritain Uma? Karena mimpi buruk datangnya dari setan. Hah? <tuk> Astagfirullah. Rasul menganjurkan, jika kita bermimpi buruk, sebaiknya meniupkan ke sisi kirinya sebanyak tiga oh, kali. Gitu. Kemudian membaca ta'awus tiga kali sambil mengubah posisi tidur. Huf, huf, huf, huf. <tis> <tis> <tis> A'awzubillahimna shaitan rajim. A'awzubillahimna shaitan rajim. A'awzubillahimna shaitan rajim. Begitu, ya? maafin Nusa ya Uma. Mm -mm. Nusa nggak akan nonton film horor sampai larut malam lagi. Uh, Nusa wudhu dulu ya Uma. Iya sayang. Jadi ada es krim besar banget. Uh, enak. Tiba-tiba ada monster raksasa. Ya gini nih tangannya ke depan, suaranya, hmm, suaranya kayak apa ya? Hah? Ya ya betul tuh, persis suaranya kayak gitu. Hah? Hmm. Dari tadi Rara cerita mimpi seru, bisa mati itu. Hah? <tuh> seru deh. Tunggu, Ra. Hah? Iya, kan Nusa. Jangan lupa, tutup pintunya. Hmm? Ya? Kirain. <tuk> hmm. Aduh, enggak lagi deh. Nusa? Hmm? Uma boleh bicara sebentar? Boleh dong, Uma. Nusa? Iya, Uma. Umah minta tolong Nusa kali ini aja, untuk bantu tugas sekolah Rara. Hmm. Bisa ya, bisa kan? Hmm. Umah, Rara berangkat dulu ya. Hmm? Kok gak barengkan Nusa? Iya, Rara duluan aja. Hati-hati hmm. ya. Oh iya, Ra Itu bukan makanannya, dicek dulu. Jangan sampai ketinggalan. Wah, beneran nih kak. Rara dipinjemin roketnya. Iya. Alhamdulillah. Oh iya, jangan lupa pesankan Nusa, ya. Ingat ya. Iya, ma. Wah, makasih Kanusa. Terima kasih, ma. Iya. roketnya Rara jagain. Yeah, roket, roket, roket, roket. Wah. Guru, aku datang. Ya umma Kanusa. Assalamualaikum. Umma. Lalu mendarat di tanah. Cuf. Sampai ada di bumi. Alhamdulillah. Jadi begitu ceritanya teman-teman. <gih> iya anak-anak itu tadi cerita dari Rara, tepuk tangan semua anak-anak. Terima, terima, terima kasih ya Rara, sudah mau bercerita tentang roket luar angkasa. <gih> ya, ini <taruh> di sini. <gih> ini uangnya Pak Uco. Eh, Mantep kali, <gih> <gih> <gih> iya <gih> eh, Rara yang cantik yang manis. <gih> Assalamualaikum, Rara pulang. Waalaikumsalam. Cie, gimana tadi? Sukses dong cerita roketnya. Alhamdulillah, sukses kak. Alhamdulillah. Eh, ngomong-ngomong, huh? roketnya jangan lupa dibalikin dong. Oh ya, roketnya ya. Ini baru aja mau dibalik sih. Mana? Lo? Eh, kok? Serius dong Ra. Jangan bercanda deh. Sebentar, sebentar. Hmm, hah? kan tadi pas pulang Rara masukin ke dalam tas. Terus? Disini sini nih. Ya tapi mana? Beneran kak. Jadi roketnya beneran hilang nih rak. Ah, kamu nggak mana rak? Eh. Ini kalau bukan Umay minta, Nusa nggak mau minjemin. Dan benar kan nyatanya sekarang huh? roketnya hilang. Hmm. hmm. Yang disampaikan Rara itu betul hmm? Kalau dia benar-benar sudah memasukkan roket itu ke dalam tasnya hmm. Sebaiknya kita berhusnuzon hmm. atau berbaik sangka hmm. ya? ya? Allah, semoga aja roket dari Abah bisa kembali lagi Так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 Ke Nusa pasti masih marah Katakan Nusa, Rara nggak amanah Emang artinya apa Uma? <tuk> amanah itu artinya jujur hmm? atau bisa dipercaya Oh, uh, Berarti Ke Nusa percaya lagi sama Rara ya Uma? <tuk> Enggak gitu dong sayang Mungkin saat itu Kak Nusa sedang kecewa. Rara kan sudah bicara jujur. Hilangnya juga kan nggak disengaja. Nah, terus Rara juga sudah berusaha bikin selebaran. Insya Allah niat tulus Rara itu sudah dicatat sebagai suatu kebaikan, menandakan Rara berani bertanggung jawab. Ya sayang. Maafin Rara ya umma. Mm. <laughs> Agoyama, ayo mainin siapa pula yang tertinggal di sini? Hmm. roket siapa ini ya. Bah ini pasti roket yang dicari-cari si Rara. Oh. Nusa, kamu masih marah ya? Hmm, marah sama siapa Uma? Nusa masih sedih. Oh, maksud Uma sedih karena roket dari Aba hilang? Mm -mm. Nggak kok Uma, kan Uma ngingetin Nusa untuk berbaik sangka pada Allah. Lagian Uma juga pernah bilang kan, kalau ada sesuatu yang hilang ikhlaskan aja, ya kan? Masya Allah, anak solehnya Uma. <laughs> Alhamdulillah. Uma, bisa pamit jumatan dulu ya? Iya. Hati-hati ya, sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Lusa, hah? Eh, hey, bang Lusa? Sebentar, sebentar. Eh, ada apa, Pak Ucok? Uh, ini.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 Jangan lupa tuh, kau ucapkan terima kasih. Iya, Pak Ucok. Makasih ya, Pak Astagfirullah, maafin Nusa ya, Ra. Ternyata kamu benar-benar gak sengaja jatuhin roketnya. Dan berkat selebaran kamu, roket Nusa kembali lagi. Makasih ya, Ra. sama sama lain kali jangan diulang ya hmm <tuh> hmm <tuh> malah <tuh> <tuh> ngelindur rara <tuh> rara <tuh> Kue cubit, kue cubit. Silakan bu, Dibikin kue cubitnya. Ada lima Kue cubitnya bu, di hmm, apa ya? Silakan dibeli bu. Silakan bu. Ini kue cubit terenak buat anak hmm, rumah. Kue cubit ya, <tik> boleh deh dua bungkus. Wah, ini uangnya ya? Nah, mantap. Alhamdulillah, makasih ya bu. Hmm, bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Hmm, kalau ada. Uang pas puluh 20000 aja, Bu. Iya, bu. <guluh> um, buat kalian aja deh kembaliannya. Oh? Saya lagi buru-buru eh, bu. nih. Makasih, ya, bu. bu. Ini gimana? Bu. Oh, Wah, kalau semua pembelinya kayak Ibu tadi, dari bisa untung banyak. Wah, hmm. ada Nusa sama Rara. Hei, hey, Nusa sama Rara. Wih, eh, <guluh> oh, iya asik. <guluh> Kita jadi ada temenan jualan, Ira. Emang Kak Abdul sama Kak Shiva jualan apa? Wih agar-agar jelly, agar-agar oh, jelly. Dan satu lagi, daa, hmm? kue cubit coklat melir. Hah? Kue cubit juga? masa jualnya sama sih? Ada deh. Ra, jangan gitu. Kuenya boleh sama, tapi rasanya kan beda, iya kan? Enakan juga kecubitnya umma. Ayo Bu, Pak. Ini agar-agar jeli kenyal Kue cubit coklat milik Cuma 500 Ayo-ayo dibeli Ayo sini Pak, Bu. Bapak, Ibu Cubit coklat meleleh bisa melelehkan hatimu. Kue cubit Oma makin nyelak kit coklatnya. Di sini, digigit makin asik. Kue cubit coklat meleleh. Ayo ayo. Eh, tahu tuh. Ayo eh, Ibu. Enggak buat lo. Lo tadi ya. Masa dia duluan sih? Uh. Sini oh, deh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 Rara, ada apa sih kau? Ini kecubit buatan Uma enak lho. Pak Ucok harus nyobain. <tose> <tose> eh, kebetulan aku lagi cari kue. Alhamdulillah. Ini Pak Ucok, kebetulan masih ada tiga bungkus lagi. Ap, pas banget itu. Eh, sayang kali kalau cuma tiga bungkus. Ah, Tapi ya sudahlah, nah, ini uangnya. Wow. Makasih Pak Ucok. Hmm. Pak Ucok, Ma Ma uh. Enggak ada kembaliannya. Hah? Eh, eh, itu eh, tunggu dulu sebentar. Si si hmm... Erak. Hmm? Huh? Sini-sini. Hmm... Sebentar ya, Pak Ucok. Nusa coba tukerin uangnya dulu. Dulu. Hahaha... <laughs> Patin kali hmm. kau, Nusa. Dul? Hmm? Huh? Siva? Ya, Nusa? Kalian ada uang 10 ribuan lima enggak? Hmm? Bentar ya, Nusa. Kayaknya ada deh. 10 ribu... Ada gak? 20 ribu... Hmm... cubitnya masih kurang kan? Ah, iya Nusa. Nah, kebetulan nih Pak Ucok, Siva sama Abdul juga jualan kue cubit. Ya ah, Pak Ucok. Cocok kali hmm. itu. Ah, uang kembalian belanjaanku <coughs> tadi, belikan kue cubit kalian aja ya. Wah, eh, terima, kasih banyak, terima, terima kasih banyak Pak Ucok. banyak Pak Ucok. Sama-sama Siva. Alhamdulillah. Sirak. Hmm? Kenapa Sira? Kok malah nawarin? cobitnya kehapus sih. Hmm. Hmm. Kalau dibilang gak ada pembelian, hmm. pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita. Kan kita bisa untung banyak. Hmm... Ra, ingat kan pesan rumah? Ingatlah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul. Hmm. Amanah, hmm. jujur, dan terpercaya. Iya ya, sih, tapi kan Uma. Hayo... Hmm.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 Nih, ada hadiah buat kalian. Wah, ya, enak tuh, <jeli. ben? tuk> Makasih, Kak Abdul, Kak <tuk> eh, kalian kan jualan. Nanti kalau dibagiin gratis kan bisa rugi. Iya. <tuk> lah, berbagi sama sahabat, Kak Bakal bikin kita rugi. Kita kan jualan gak cuma cari untung, tapi juga cari berkahnya. Alhamdulillah. <tuk> <tuk> <tuk> mm, Kak Abdul, huh? Kak Iya, Rak. Kayaknya masih ada enggak? Hmm kalau udah urusan makanan aja antar di rumah <laughs> Keknya pois banget guys uh, hmm. Enak banget Aduh-aduh hmm. hmm. Enak banget ya, Ra. <laughs> <laughs> Sampai ngiler anak Uma Iya, Uma Uma, Uma, <laughs> kita bikin kue itu ya Ya, ya, ya Please, Uma, please Ovennya huh? uh, Rara, Uma ambil ovennya dulu ya Iya, Uma hmm, Uma, Rara boleh bantu ngaduk telurnya nggak? Boleh sayang